Kurung waktu satu bulan saya mengkonsumsinya dengan putin, kolesterol sayang, turun menjadi 150, dan saya lebih fresh, uh, lebih fit, dan juga lebih buka. Alhamdulillah, kadar kolesterol pada Nil setelah dicek sekarang sudah normal tadinya lebih tinggi. Nil, setiap hari minum air alkali. Saya sering sekali pusing migrain, lambung, sama kolesterol tinggi. Alhamdulillah, 100%. Keluhan yang saya keluhkan berangsur-angsur baik. Di saya, semakin sehat, lancar, alhamdulillah, dan sembuh. 100%. Dalam minum botol itu, kaki saya udah enggak sakit lagi. Langsung saya udah enggak konsumsi obat, warung juga. Jadi saya udah enggak nggak ada keluh-keluh pusing, nggak ada keluh-keluh sakit kaki. Saya itu terkena stroke, dan kondisinya itu gak bisa e, jalan, nggak bisa pakai sendal. Pokoknya harus pakai tongkat di bokong. Tapi setelah meminum produk ini, Trinity saya mulai bisa berjalan memakai sendal sendiri bahkan bisa jalan sampai ke masjid sendiri